halo sahabat kita sambung lagi video ini pertama kita masuk di bagian sini Lalu lalu kita klik di sini baru kita paste cara kita mengambil DNA yang ini klik baru geser baru di copy di klik baru rip pasti Nah, hmm. dia kan sudah ada di sini. Kita tes. Hai para sahabatmu mengedit suara inap sendiri lalu kita ambil lagi DNA yang satu dia kau kita putar lagi mana yang nanti yang di bagus disitu kita akan mengambil DNA rumpah makan ini centang baru geser geser-geser baru kopi baru masuk di unit Ini warna merahnya ini harus disimpan di sebelah sini ya baru dipaste ini sudah masuk yang tadi di kopi sudah masuk di sini kita masuk lagi di DNA kau kita putar lagi Baru geser, baru di-copy, baru masuk di bagian sini. Terserah teman-teman mau simpan di mana. Simpan di sini juga bisa paste putar. mambil DNA lagi kita dengar lagi kita ambil yang sedikit boleh mau ambil yang ini. Kita copy lagi. Kita masuk di sini. Baru kita pastikan di sini. Ini untuk pemula ya teman-teman. simpan di sini lagi juga boleh paste kita putar play kamu ambil yang ini Saya simpan di sini, dipaste, baru diputar. Mulai dari pertama, ya, kita play. Senior-senior, ini editnya. Ini pemula saja aja. Ini kalau sudah di sambung begini, kita mau export. Kita save saja di bagian sini, ya. Teman. Tapi ingat, di akhir dulu kita bawa ke sini. save hmm, ini teman-teman, ya sudah. Dikasih nama, hapus yang itu dulu, baru kita kasih contoh. Bubu. tiganya terserah dari teman-teman Mau muwapnya ada di atas mp3 ada di bagian sini ya oke teman-teman terima kasih atas kesempatannya untuk menonton video ini bagi pemula yang mau mengedit suara inapnya sendiri di gedungnya sendiri inilah aplikasi yang baik untuk pemula untuk mengedit sekian dulu yuk. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh